Ada yang berpenghasilan besar, tapi habis untuk menanggung hutang orang tua. Ada yang jabatannya bagus, tapi pulang ke rumah tiga bulan sekali. Ada yang dekat dengan keluarga, tapi gaji hanya cukup untuk hidup sendiri. Jalan kita sama-sama terjal, yang membedakan hanyalah jenis batunya. Ada yang diharuskan merantau demi ekonomi keluarga yang lebih baik. Ada yang harus stay di rumah untuk menemani orang tua. Pepatah Jawa ada yang bilang begini, Sawang Sinawang, Yang menurut kita enak belum tentu enak, Yang menurut kita gak enak belum tentu juga gak enak. Bahagia untuk kita semua. Ada yang single tapi punya banyak waktu luang dan penghasilan. Ada yang berpasangan saling mencintai, Tapi terhalang restu karena perbedaan keyakinan. Ada yang sudah hidup bersama, indah, makmur, tapi belum juga diberi titipan Tuhan berupa momongan. Ukuran bahagia manusia, tidak jauh dari sabar dan syukur. Teruntuk semua para pejuang kehidupan, terima kasih karena kalian tidak pernah menyerah. Jangan pernah berhenti walaupun langkahmu terasa semakin berat. Mungkin nanti di ujung sana, banyak hal-hal baik yang menanti untuk kalian jemput.